Jadi siapakah di antara mereka yang akan menang nih guys? Setelah puas menghina Yeonju, akhirnya Sung-hae menampar Yeonju. Dan tamparan itu adalah rasa yang kembali Yeonju rasakan setelah sekian lama. Dalam perjalanan pulang, ia teringat masa lalunya, saat kebakaran yang terjadi di pabrik busana Hanju Sung Hae mendorong ayahnya Seung Wok hingga ia meninggal Kemudian, Sung Hae menyuruh ajudannya untuk membersihkan semuanya Dan akhirnya, ajudannya memilih untuk membakar pabrik Hanju dalam perjalanan pulang, Sun He Panik atas perbuatannya itu. Yang akhirnya dia membunuh lagi seorang nenek. Yang nenek itu adalah neneknya Yeonju. Hal itu diperkuat dengan pernyataan Miss Jarum yang mengatakan pada Sun Wook bahwa Ketua Han tidak mengunjungi Hanju Fashion pada saat itu. Melainkan Sung He lah yang mengunjunginya yang akhirnya sehari setelahnya, mobil yang dipakai Sun dimusnahkan Yeonju dan Sungmok melihat isi flash yang didapatkan Yeonju dari ruangan Ketua Ryu Di dalam flash itu, terdapat dokumen rekaman CCTV di pabrik Hanju Fashion pada 14 tahun yang lalu guys jadi selama ini Ketua Rio menyimpan flash disk atau rekaman CCTV yang ada di pabrik Hanju itu untuk dijadikan asuransi kepada orang-orang Hanju agar orang-orang Hanju tidak bisa menyerangnya nih guys. Ketua Hanju akhirnya ditangkap dengan tuduhan penggelapan pajak dan suap. Kasus ini tentunya dibongkar ke publik oleh Kepala Ryu karena sekarang Kepala Ryu berada di pihak Sung Hye. Sung Hye pun sekarang menjadi penguasa di grup Hanju Setelah memberitakan penangkapan Ketua Hanju. Ketua Ryu dan Sungai pun memberitakan bahwa Jaksa Choi Yeon adalah orang yang suka menerima suap Dan dia meniru Kang Mina, ahli waris dari Yumin Group Pemberitaan itu pun dengan cepat menyebar guys Choi Yeon Joo pun disuspend selama dua bulan Selain itu, Sung Wok pun diminta keterangan polisi atas kasus peniruan Kang Mina itu Dan juga atas kematian yang terjadi pada saksi lain pada kasus kebakaran pabrik Hanju 14 tahun yang lalu Orang itu meninggal setelah ia pergi dari apartemen Sungwok untuk berlibur Dan dia jugalah yang menabrak Yeonju atau Kang Mina palsu Media memberitakan bahwa ada hubungannya antara Sungwok, Yeonju, dan Seokho ini pada kasus hilangnya Kang Mina asli Ketika Yeonju pergi keluar bersama mantan Kepala Hukum Hanju Dia mendapat telepon dari yujun Bahwa Jung Dowo atau Ajudan dari Sung Menyerahkan diri ke kejaksaan Seo Dia mengaku bahwa dialah yang membakar pabrik itu Dia membakar pabrik itu karena dia mempunyai kesempatan untuk membakar pabrik itu Sekaligus untuk membersihkan kasus pembunuhan terhadap ayahnya Sunwok Dan dia melimpahkan tuduhannya itu kepada ayahnya Yeonju Karena ayahnya Yeonju sedang berada di pabrik itu untuk membakar uangnya Dan membayar para saksi untuk mengarahkan tuduhannya kepada ayahnya Yeonju sehingga kasus pembunuhan dan kebakaran pabrik Hanju itu bisa tertutup guys Kepala Ryu menyadari bahwa flash disk miliknya diambil oleh Yeonju Ketika Ryu kehilangan flash disknya Chow Yeonju malah mendapatkan lagi flash disk sebagai barang bukti dalam flashdisk itu terdapat dokumen tentang catatan keuangan Sung Hye dan juga tentang catatan buku besar yang diperebutkan di masa lalu 14 tahun yang lalu antara ayah Sung dan Sung Hye. Sung dan Choi Yeonju pun mereka mencari orang yang mengirim flashdisk itu. Sunwok dan Choyeon Ju berdiskusi tentang siapa yang mengirimkan flash disk itu Dan dugaan mengarah kepada Kang Mina nih. Mereka pun menyadari bahwa Kang Mina berada dekat dengan Han Ju Karena dengan kejadian tes DNA yang sampel DNA-nya mirip Mereka beranggapan bahwa Kang Mina lah yang berperan dalam hal itu Selain mereka, Sung Hae pun menyadari hal itu guys Dia menduga asisten pribadinya itu adalah Kang Mina Karena saat sampel DNA diberikan, asisten pribadi yang barunya lah yang membawa sampel itu untuk dites Jadi kemudian dia menukarkan sampel Yeon dengan sampel miliknya Kemudian pada saat di rumah ketua Yumin, asisten pribadi yang baru dia bisa langsung membuka pintu rumah ketua Yumin. Padahal orang baru biasanya akan kesulitan untuk membuka pintu itu. Karena mereka akan menyangka bahwa pintu itu dibuka dengan cara didorong, bukan digeser. Selanjutnya ada bekas luka di tangan Kang Mina yang ditutupinya Kemudian Sung Hee pun secara diam-diam mencocokkan DNA asisten pribadinya dengan ketua Yumin Dan ternyata hasilnya memang cocok guys Ini membuktikan bahwa asisten pribadinya adalah Kang Mina Kemudian pembuktian terakhir adalah asisten pribadinya disuruh makan kacang di mana Kang Mina mempunyai alergi pada kacang. Dirasa identitasnya diketahui, Kang Mina pun melarikan diri. Dia dijemput oleh Coyonju CS nih. Ternyata Kang Mina melakukan operasi plastik sehingga wajah dia berubah guys. Wow, sungguh di luar dugaan ceritanya nih. Selain itu, sepertinya ayah dari Sunghe pun tidak akan tinggal diam di penjara nih. Dia akan ikut pula menyerang Sunghe dengan sesuatu yang ada di pulpen ajaib miliknya. Bagaimana menurut kalian? Episode yang ke-14 kali ini, tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di episode yang ke-15 mendatang.